Memangnya ini menceritakan tentang Dua suku yang paling dominan iya, di Bangka iya, Ya, Cina dan Melayu. Melayu Pongin pangin Cina Melayu sama saja. Baiklah, sekali lagi <tuh> Boleh kita kasih applause ke penampilan dari Provinsi Bangka, Bangka. Belitung. mungkin cucu dari almarhum Popante dan ha ah. ini nenek saya Chen Xiaoqiu orang-orang biasa memanggil dia ini restoran baru buka satu-satunya di Bangka Belitung ah saya hoklopan keluarga abong resepnya turun-temurun dari gunung saya sekarang saya yang ada di situ. disitu ini adik saya kompanian biaya kurus bagian pelayanan dijamin pelayanan terima hoklopan enak Tak ada keributan Apalagi Gerusuhana Silah Silah Silah nikmati Silah sila yang di luar Silah masuklah. lah Masuk lah Hai ya Usah lah Kau jangan begitu lah itu Sudah seperti cingin Tidak lah Lu Lalu rumuh Dan lalu rumuh Kan tak Belanda Hai hey ya, ini Mapi A. Dia penenun kain jual. Kalau mau pesan kain jual, pesan saja ke Mapi A. Sila, sila, sila nikmati, sila, sila, sila nikmati. Yang di luar, sila masuk oh. masuk, masuk. Ah, ya, Musik. lanjut. berkerja, mau cepat selesai, ibu-bu penuh, sering berdaya buat oleh-oleh katanya eh, saya Jika sedang sibuk tak apa lebih banyak anak-anak, aku ini hanya untuk kasih semangat Akim iya kok buatkan tadi loyang iya poh Mana Niam? Di dalam, Cik. Sudah mau dia menung? Belum ada waktu, katanya. Dari pagi sampai siang, dia mengajar di SD Islam. Sorenya mengajar ngaji. Hanya ini gawat lopiah. Dulu ibumu yang menung. Sekarang kau yang terluka. Kalau Niam tidak mau, siapa yang akan lanjutkan? Ini, Sibia ya. Mak Pung Ini okropanya Hanya Masih alas ya Mak Mak hey. kami menyediakan es gula teh hijau dan susu susu Susu kopi coklat atau kedelai kedelai sayang lagi mata balok dan susu kedelai ada lagi kamu amoy atau bukan berkebaya Seperti gadis-gadis payu Mia, siapa Mia? Dokter. Dokter, Cepat periksa dia. Tapi, tapi saya dokter gigi. Ah. Sudah, kamu sudah. Hei, saya tak usah khawatir. Nenek saya hanya Fiksano Saking senangnya Kedai ini kedatangan dokter Gigi ya ah. Ini dia orangnya Siapa? Dokter Gigi Syahdila Ini pertanda oh. Kedai kami menjamin kualitas tinggi ya oh. Aman untuk Gigi Silah, silah, silah nikmati Silah, silah Pengusik Lanjut Bapak, Bapak, Bapak Iya Orang tuaku berada. yang perempuan Aliyah Ayah, tidak ada keributan. Ini hanya pertunjukan dari keluarga Abonga. Hari ini, hop kopang gratis. Tapi sebelumnya, saksikan dulu satu pertunjukan lagi dari kami. Menari pemusik, Asyik. Kudaya bangga, kudaya Musik, adik, tarik kentang kentut air, dan melayu. ambus aliun wai tarik ke di